Guys, kembali lagi bersama Muji di sini, masih di channel YouTube kesayangan anda semua, Muji Kurniawa. Di video kali ini, guys, saya akan menjelaskan kepada anda progres pembangunan jalan baru yang ada di kota Semenep, yaitu jalan penghubung dari utara timur kota Semenep menuju ke Kaliangat dengan melewati Bandara Trunojoyo, guys. Ya, saat ini saya sedang berada di Jalan Raya Bangkal menuju ke arah timur, guys. Dan di depan nanti Tepatnya di Perempatan sebelah barat Belka guys Itu, Ya saya akan berbelok Ke kanan nah, Menuju ke arah bandara Tunujui Semenep Dengan melewati jalan, jalan lama Ini guys yang sekarang sudah ditutup Karena adanya perluasan Dari runway bandara uh, Sayang sekali guys Jalan lama ini sudah cukup rusak Dan tidak dilakukan perbaikan Tetapi dengan adanya jalan baru nanti, saya yakin jalan lama ini pasti akan diperbaiki juga guys. Uh, jalan baru ini guys nantinya guys akan berfungsi sebagai uh, penerus jalan lama yang dapat menghubungkan di sebelah utara timur kota Semenep menuju ke Kaliangat dengan melewati bandara Turunajoyo guys. Tentunya jalan baru ini memiliki spek yang lebih lebar dan lebih bagus guys. Kita lihat seperti apa progres pembangunannya. Ya ini dia guys Ya ini saya akan melakukan pengukuran dulu guys Lebar jalan barunya Ini dengan menggunakan aplikasi Android Pengukur jarak Ini akan melakukan pengukuran saat ini Kurang lebih lebar jalan barunya Ini selebar 13 meter guys Dengan toleransi error Sebesar plus minus 1 meter Dan sekarang ini guys Saya sedang menyusuri jalan barunya ini guys yang nanti akan saya coba hitung berapa berapa meter atau berapa kilo jalan yang sudah dibangun ini guys tampak ini jalannya cukup lebar guys selebar tadi kurang lebih 13 meter plus minus error 1 meter dikarenakan eh, menggunakan aplikasi tidak menggunakan reinfinder yang sebenarnya tingkat keselitiannya cukup kurang guys Kalau saya amati, untuk struktur jalannya sendiri sudah cukup bagus, guys. Lebar dan sepertinya dengan jalan selebar ini, guys, mungkin saja nantinya bisa dibuat semacam double way, guys, atau jalan ganda, dimana jalan ini nanti dibagi dua dengan pembatas jalan berada di tengahnya, guys. Ya, memisahkan jalur kiri dan jalur kanan. Tampak jalannya sudah cukup lumayan bagus guys Walaupun masih uh, belum jaspal Karena memang progres pembangunnya sendiri masih belum selesai guys Masih dibangun ini guys Dan itu tampak di depan sudah mulai terlihat uh, Alat berat yang sedang melakukan pengerjaan pembangunan di Jalan Dori ini ya uh, sampai dengan titik ini guys ini tampak ada sebuah persimpangan dimana kalau lurus itu saya lihat mengarah ke Bandara Trunojoyo guys dan kembali di titik ini saya melakukan pengukuran lebar jalan dimana didapat hasilnya Kurang lebih sekitar 13 meter guys Dengan toleransi error plus minus 1 meter guys Karena ini menggunakan aplikasi Ya ini dia guys progres pembangunannya Ya persimpangan yang itu Itu saya perkirakan dia akan men menghubung menuju ke jalan yang menghubungkan dari bandara Trunojoyo ke arah Kalianget guys, dengan melalui desa Kalimook. kita lihat sepintas guys eh, progres menggunanya dan saya hitung dari mulai titik awal tadi guys dari jalan ini sampai dengan titik ini di persimpangan ini guys itu saya ukur kurang lebih sudah Mula. Berjalan sepanjang 900 meter, guys. Sampai dengan mulai dari titik di patung pesawat tadi, sampai dengan di persimpangan ini, guys, yang dekat dengan bandara. Ini saya coba uh, melakukan pemantauan sepintas. Tanpa itu bahan-bahan material untuk pembangunan jalannya, guys. Batu-batu masih... Tertata di pinggir-pinggir Masih Dipersiapkan untuk terus Dibangun guys Untuk disambungkan dengan bandara Trunojoyo Yang sudah tampak Di depan Itu guys Sudah tampak cukup besar itu guys Nanti dari ujung jalan sana guys Saya akan melakukan pengukuran juga Tinggal berapa ratus meter lagi Untuk jalan ini Tersambung ke bandara guys Oh ya video ini saya buat pada hari Minggu sore kemarin guys tanggal 7 tanggal 7 November tahun 2021 guys ya, sementara progresnya masih sampai di titik ini guys dan uh, saya akan coba melakukan pengukuran dengan aplikasi pengukur jarak di Android meter lagi untuk tersambung ke bandara Ya Dari pengukuran Melalui aplikasi ini guys Saya dapat perkirakan bisa Yang belum tersambung ke bandara ini Sekitar kurang lebih 133,8 atau 134 meter guys Tinggal 134 meter lagi Dengan toleransi Plus error Plus minus Sekitar 30 meter guys Berarti sekitar antara 100 sampai 160 meter lagi guys Jalan ini kan tersambung dan ini melalui pengukuran dari Google Map Saya dapat mendapatkan hasil kurang lebih 156 meter lagi guys Dari titik tadi Jalan ini sudah akan tersambung ke Bandara Turuninjoyo guys Oke kita telusuri lebih dekat guys uh, Kondisi dan situasi dari progres pembangunan jalan baru ini guys Tentunya diharapkan, guys, dengan selesainya pembangunan jalan ini, guys, uh, akses masyarakat untuk menuju ke bandara itu akan lebih mudah lagi, guys, karena jalan yang ini cukup lebar dan apabila nanti di jalan di jalan raya yang tadi yang di perempatan Selatan Delta ke Selatan itu diperbaiki juga, aspalnya dibikin bagus dan diperlebar, maka akses menuju ke bandara Trunojoyo dan juga menuju ke Kalianggat. Melalui bandara ini guys Juga akan jauh lebih mudah lagi guys Karena Saya ukur Jika melalui lintas selatan kota Itu Dengan melalui lintas utara kota ini guys Ada kurang lebih Sekitar satu km guys Lebih cepat melalui lintas utara kota guys Tetapi dengan catatan Jika jalannya sudah Jadi dan sudah Kondisinya aspalnya bagus dan tidak rusak seperti tadi, guys. Ya, sekali lagi, uh, video ini saya buat pada tanggal 3, eh, sorry, tanggal 7 November 2021, hari Minggu kemarin, guys. Jadi, inilah kondisi terbaru update pembangunan jalan tembus dari utara timur kota semenep menuju ke kalianget dengan melewati bandara turun joyo semenep guys. Ya. Uh, sekian dulu guys saya rasa uh, untuk apa konten kali ini dan uh, sekali lagi saya sampaikan data-data uh, yang saya sampaikan tadi guys itu merupakan Data pengukuran pribadi saya dengan menggunakan alat seadanya Tidak menggunakan alat-alat yang memang dikhususkan untuk mengukur Jadi uh, harap dimaklumi jika terdapat tingkat error yang cukup besar guys Atau selisih pengukuran yang cukup besar gitu uh, Untuk pengukuran jalannya ini guys uh, Selisih pengukurannya mungkin sekitar plus minus satu meter dari 13 meter dan juga untuk pengukuran jarak dari titik terakhir progres jalan itu tadi guys selesai ke bandara itu kurang lebih sekitar tingkat errornya sekitar plus minus 30 meter guys dari 133 meter gitu. <tuh> harapan nanti ya itu guys apa eh uh, Semoga memang kalau jalan ini jadi Akses masyarakat Di kota Semenep Lebih mudah lagi guys Khususnya untuk menuju ke Bandara Dan menuju ke arah Kaliangat guys Jangan lupa guys uh, Bagi anda-anda semua Yang masih belum subscribe di channel ini Silahkan anda subscribe guys Untuk mendapatkan update Video-video terbaru dari channel saya guys Dan juga jangan lupa uh, Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis saja guys Di kolom komentar guys Dan sampai Berjumpa di Konten berikutnya guys Salam Cacau Jangan lupa like,